sebagai perwakilan dari genderuwo dan kuntilanak support pak tapi ada satu kali yang harus kami luruskan pak. bapak sempat bilang tempat jin buang jangankan buang jin itu buang sampai semarangan nah, aja enggak pernah bapak. emang pernah bapak lihat pericaraan isinya sesosok bayi jin ditemukan dalam keadaan baru lahir diduga bayi jin ini dibuang oleh Kan, Pak, pokoknya soal buang-buang tuh nggak ada, Pak. Yang ada itu malah kita yang buang-buang kota -buang buat nontonin video, Pak,